Aktivis sekaligus politisi PDI Perjuangan Andia Napitupulu ternyata pernah terlibat pertikaian hebat dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Perdebatan ini sampai berujung ancaman pembunuhan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan diceritakan politisi senior PD Perjuangan Pandana Baban Marah hingga mengancam akan menghabisi nyawa Adia Napitupulu. Pertikaian tersebut bermula saat Panda dan Adian bertemu Luhut di sebuah hotel ternama saat menjalani isolasi karena pulang dari Cina sekitar tahun 2020 atau 2019 lalu. Cerita ini disampaikan Panda Nababan di akun YouTube Total Politik yang mengawali pertemuan ketiganya. Luhut rupanya memprotes Panda dan Adian Napitupulu yang terus mendatangi Jokowi dengan segenap permasalahannya. Kalian berdua kalau ketemu Presiden jangan kasih pikiran-pikiran beratlah, bikin persoalan. Ya kalau ketemu dengan Presiden tuh kita membantu menyelesaikan persoalan. Bukan bawa persoalan, Ujar Panda menerangkan apa yang disampaikan Luhut kala itu. Adian pun langsung memprotes sebab merasa tidak pernah membawa persoalan ke hadapan Jokowi. Bantahan ini pun menyulut emosi Luhut memuncak. Luhut bilang, kau dengar dong aku ngomong Kau aku nasihati, dijawab Adian Enggak lah, gak perlu aku dinasihati, tutur Panda Merasa saran yang disampaikan dibantah, Luhut kembali memberikan penekanan Dia bahkan mengancam membunuh dengan menyebutkan jika sudah terbiasa menghabisi nyawa orang lain Luhut menjawab lagi, eh kau jangan melawan aku ya Aku udah biasa ngehabisin orang Dijawab Adian Memang kenapa rupanya? Mau habisi aku? Aku juga udah biasa Diancam kematian Sambung panda menceritakan Dialog Luhut dan Adian Pertikaian sampai mengancam Membunuh tersebut membuat panda juga panik Dia pun berusaha Melerai keduanya Sayangnya usaha tersebut gagal Tidak cukup itu Luhut juga mempersoalkan panggilan pada Jokowi yang dianggap tidak resmi dan sopan kepada sosok pemimpin negara Kata Adian Jangan mentang-mentang berkuasa loh, gak pernah presiden mengkomplain sama kita Dijawab Luhut, saya aja ke presiden tuh saya panggil bapak presiden Kalau kalian kan seenaknya, mas-mas lah, ujar panda Adian ternyata tidak tinggal diam-diancam Luhut Bahkan Adian mengungkapkan tidak takut pada ancaman tersebut karena sudah terlalu sering diancam untuk dibunuh. Karena latar belakangnya seorang aktivis yang melawan Orde Baru. Berani kalau si Adian dilawannya, ya kenapa rupanya? Dijawab Luhut, jangan kau lawan-lawan aku. Aku udah biasa habisi orang. Ya habisilah, memangnya aku takut, kata si Adian. Ungkap panda masih menirukan bertikai adian dan luhut Saya menengahi, wah ngapain kalian berdua jadi bertengkar gini? Kayak kampungan Wah itu konyol, itu konyol Celetuk panda yang juga tersulut emosi karena pertikaian luhut dan adian Dua tokoh publik Indonesia terlibat perseteruan di media sosial Lewat twitternya Menko Polhukam Mahfud MD secara belak-belakan menyebut ex-menko kemaritiman Rizal Ramli sebagai sosok yang makin ngawur dan bodoh. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan, kapan saya bilang bahwa setiap orang yang masuk kekuasaan menjadi iblis, tutur Mahfud. Dikutip pada Kamis, 5 Januari 2023. Cuitan, ngegas, ngegas. Mahfud MD ini tampaknya tidak terang-terangan ditanggapi oleh Rizal. Namun, ekonom senior tersebut memilih merespons sejumlah warganet yang kontra terhadap cuitan Mahfud. What? "Ramli Rizal ngawur dan bodoh," kata AHM, yang kemudian dibalas dengan penuh emoji wajah menyengir oleh Rizal. "Ketawain aja, wong hendak usah bila Deni, Wong panik karena membela yang tidak benar," sambungnya. Rizal berpendapat bahwa Mahfud begitu reaktif karena sebenarnya sudah sangat kehilangan integritasnya sebagai seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Mantan ketua Hakim MK kok melemahkan keputusan MK soal Omnibus Law, dengan mendukung perku, hanya untuk sekedar menjilat Presiden. Logika kemana, integritas di mana, ujar Rizal telah. Rizal juga terpantau menjawab sejumlah cuitan lain yang kontra terhadap pendapat Mahfud. Namun kali ini Rizal memilih untuk minta ampun. Dia moh Mahfud ngamuk dan ngeles karena dibilang bahwa dia ngomong malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem pemerintahan kita akan jadi iblis. Lagian Pak ar, -Ar berani-beraninya ngeritik iblis rasain lopa, tulis Ari. Ampun deh, ampun, balas Rizal. Kali ini menyertakan emoji wajah tersenyum dan tangan dua tangan menyatu memohon maaf. Tampaknya Rizal tidak ambil pusing kendaki Mahfud terang-terangan menyebutnya semakin bodoh hingga mengaku tak mau lagi berkolaborasi bersama. Sementara banyak warganet terlihat menyetujui opini Rizal. Warganet juga ribut membandingkan sikap Mahfud ketika masih di luar dan sekarang berada di dalam pemerintahan. Untuk sebuah jabatan menteri apa harus seperti itu? Bukankah jabatan silik berganti? yang dia pertahankan sindir warganet Oh, itu akun centang biru yang menyengsarakan rakyat? Orang normal tahu kok perbedaan beliau waktu sebelum dan sesudah di pemerintahan. Waktu DLC berapi-api sekarang sipit kayak Hello Kitty, timpal yang lain.